Halo, Assalamualaikum Hari ini saya akan menjelaskan praktikum pemulihaan dengan judul biologi bunga Saya akan menjelaskan sebagai contoh beberapa tanaman yang akan dipraktekkan Silahkan disimak Sebagai contoh bunga yang akan saya bahas kali ini Yang pertama adalah bunga kembang sepatu Kalau misalnya kita lihat bunga kembang sepatu Di sini mempunyai yang namanya kelopak Mahkota yang berwarna merah ini, terus benang sari yang berwarna kekuningan dan yang berwarna merah ini sebagai putiknya. Nah, jadi berdasarkan kelengkapan bunga, maka bunga kembang sepatu bisa dikatakan bunga lengkap. Kenapa? Karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Selanjutnya, di sini ada bunga terong. Bunga terong kalau kita lihat di sini dia juga mempunyai yang namanya kelopak ini yang warna hijau tepat di bawah mahkotanya yang warna putih ini mahkota ini ya. Jadi yang hijau ini ini adalah kelopaknya. Selanjutnya yang putih adalah mahkotanya. Yang kuning ini ini adalah e, benang sarinya. Dan yang hijau kecil ini, ini, ini adalah e, putiknya. Ini ya. jadi mulai dari mahkota, benang sari, dan putik yang dilengkapi dengan kelopak. Maka kedua-duanya dari tanaman kembang sepatu dan tanaman terong bunga terong ini, ini termasuk ke dalam bunga lengkap. Kenapa? Karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan mereka juga termasuk ke dalam bunga sempurna. Kenapa? Karena memiliki dua alat kelamin dalam satu bunga, yaitu putik dan benang sari. Nah, tanaman, tanaman selanjutnya yang akan saya contohkan adalah tanaman bunga pepaya. Di sini dilihat. Ada beberapa jenis bunga Yang pertama saya mulai dari sini Ini adalah e, bunga jantan dari tanaman pepaya mana dalam tanaman pepaya tersebut hanya terdapat satu bunga Yaitu bunga jenis jantan Selanjutnya ini adalah e, bunga perkembangan dari bunga hemaprodit Jadi ini sama-sama bunga hemaprodit Jadi bermula dari bunga seperti ini lengkap dengan kelopak ini mahkotanya terus benang sarinya jadi ketika kita buka kelopaknya jadi ada benang sari yang kuning-kuning ini dan putiknya maka tanaman pepaya ini, ini termasuk tanaman hemaprodit selanjutnya tanaman hemaprodit itu berkembang perkembangannya jadi mulai dari si eh, mahkotanya dia melayu seperti ini selanjutnya si benang sari akan hilang dan akan membesar seperti ini nah ini adalah calon dari buah pepaya kalau misalnya dilihat untuk si jantan sendiri ini dia tidak terdapat si putik kalian boleh cari, terus kalian belah dan kalian amati nah sebagai tugas bisa kalian lihat di buku penonton yang saya berikan silahkan Lihat dan amati, lalu kerjakan di buku gambar kalian. Selamat mengerjakan.